Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, lovers dan Leslor Lovers dimanapun anda berada selama siang Kembali lagi di Fatih TV hadir Untuk memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan pastinya kabar bahagia Dari idola kita Lesti dan Rizky Bilang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 banyak sekali persahabat ya, tentunya Pemberitaan yang membuat warga Konoha pun Kurang tentunya enak nih persahabat ya, Untuk tentunya mendengar dan pastinya Kita selalu disuguhkan kabar kurang baik Dari orang-orang yang selalu nyinyir kepada leslar Terutama persahabat ya. Tentunya kabar miring mengenai ramalan Kali ini langsung di acara TransTV, yakni acara No Secret persahabat dia ya, yang tentunya hostnya itu adalah Fanny Rose dan mengundang tentunya bintang tamunya itu Hardy Gumay ya, sebagai seorang peramal namun di postingan ini ya tentunya warga Konoha pun kurang respect banget dengan acara ini diunggah oleh akun Lester Bangkit Singapura kita simak di postingan ini ada sebuah kalimat Manusia tidak punya akhlak Puasa-puasa mancing-mancing orang Yang kau sebut omokondo Hari-hari meeting dan kau Makin kurus karena makin makan uang haram Hasil ramalan orang yang tidak benar Papa Bilar Disebut persabatia oleh Hardi Gumai Itu sebagai omokondo Membuat warga konoh pun Tentunya geram banget Dengan kata-kata seperti ini persahabat dia. Karena rezeki Bilar itu tentunya luar biasa. Rizky Bilar, tentunya, ya tidak seperti yang dibilang oleh Hari Gumai, karena Hari Gumai ini, persahabatan ini meramal empat artis berinisial R. Namun, inisial R ini, warga Konoha, persahabatan ya, sudah paham banget. Tujuannya itu ke Rizky Bilar. Kita simak juga persahabatan di kalimat caption yang ditulis oleh Lester Bangkit Singapura. Assalamualaikum Mbak Feni bilangin ke ikan gumai jangan suka manggil orang omokondo sekalipun dia sebut R tapi kami sudah tahu arahnya kemana Karena sebelum ini juga dia sebut Papa B dengan omokondo dan ada beberapa artis seperti Irfan Hakim semegilang dirga sebut Papa B omokondo Mbak Fani Puasa-puasa begini aturan panggil Ustadz Habib untuk ceramah. Ini malah panggil tukang ramal alias tukang fitnah. Puasa-puasa itu, TV itu harus yang mendidik, bukan sampah seperti ini. Anda tampilkan atau Mbak juga sakit hati, karena Lesar tidak pernah mau diundang ke acara Anda. Hati-hati bulan puasa. Oh iya, bilangnya si ikan gumai, dia kurus karena makan uang haram hasil dari ramalan yang arahnya ke fitnah. Namanya tidak bisa di ini kalimat caption panjang yang ditulis oleh akun salah satu fanbase Leslar Di ini pun, persahabat ya, tentunya menuai banyak komentar Di antaranya dari akun Fabil Al-Fatih Bilar Astagfirullah, semoga Allah Subhanahu SWT menyadarkannya dengan cara Allah Subhanahu SWT, amin Ada juga persahabat tanggapan lain Dari akun Instagram, derogi Anas underscore 24 Si peramal mah beraninya pas di syuting, gak berani one by one. Buktinya, di DM sama si artis inisial R dia gak bales. Padahal yang namanya jantan itu selesaikan berdua. Jangan beraninya di depan kamera. Tujuan apa coba? Ngeramal-ngeramal orang tanpa izin. Giliran di DM gak ditanggepin orang. Marah-marahnya di kamera. Wajar aja sih si artis sampai ngatain. Tentunya kata-kata yang tentunya tidak pantas bersahabat. Kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan Idola kesayangan kita, Rizky Bilar Ini selalu dijauhkan dari orang Orang yang tidak baik Apalagi di bulan puasa, per ya Kita harus tentunya mendapat kebaikan Dan pastinya kita juga sebagai fans Tentunya yakin Bahwa idola kesayangan kita adalah orang baik Kita lihat juga, per untuk berikutnya Ke postingan Abin Molina Sofian Suatu jam yang lalu mengunggah tentunya postingan ini mengunggah foto mobil. Persahabatnya sepertinya sudah siap nih untuk berangkat mudik. Masya Allah, saya selalu untuk keluarga besar Leslar. Kita selalu mendoakan yang terbaik. Kemudian juga kita simak di postingannya. Pub Dance tadi pagi mengunggah. Tentunya video-video Ibu Rosmala Maladewi yang lagi promo rendangnya. Persahabat, ada sebuah informasi untuk warga Konoha untuk pembelian rendang selama puasa, bonus ikan teri ya, dan free ongkir untuk wilayah Jabodetabek. Informasi penting dari Ibu Rose dan Pop Dance untuk pembelian rendang Ibu Ros selama puasa Itu ada bonus ikan teri dan free ongkir untuk wilayah Jabodetabek. Bismillah, semoga usahanya lancar untuk Ibu Ros maladewi Mudah-mudahan juga selalu diberikan kesehatan, amin Kemudian juga persahabat berikutnya, ada informasi dari L2W mengenai porolehan sementara voting Lesti di SCTV Music Award untuk perolehan sementara di Instagram Ini tentunya perolehan like bersahabat ya untuk Bunda Lesti Di kategori penyanyi dangdut 152.300 votes Di kategori video klip 134.493 votes Dan untuk lagu dangdut 294.941 votes Ini di Instagram Dan kita lihat untuk Twitter Budalesty di kategori penyanyi dangdut mendapat 1280 votes dan untuk kategori video klip 1269 votes dan untuk kategori lagu dangdut 1327 votes. Dan untuk di Facebook, Buda Lesti mendapatkan 5711 votes di kategori penyanyi dangdut dan untuk kategori video klip Budalesty mendapat 4627 votes dan untuk lagu dangdut Buda Lesti mendapat 5.667 votes Berikut ini informasi perolehan sementara Untuk vote Buda Lesti jumlah like di media sosial Instagram, Facebook, dan Twitter Pokoknya tetap semangat untuk keluarga Konoha Bismillah borong piala penghargaan Yakin dan optimis ya untuk kita semuanya Mudah-mudahan Lesti kejoram borong 3 piala sekaligus Di SCTV Mystic World 2023 Mudah-mudahan juga kita mendapatkan kabar baik Dan pastinya vitamin bahagia akan kita dapatkan hari ini Karena Bunda Lesti dan Papa Bilar akan live di tiktok jadwalnya hari ini Bismillah Semoga ada kejutan untuk warga Konoha Masih menunggu cidukan lain? Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan info-info menarik Dan pastinya kabar terhangat dari Lesti dan Rizky Bilar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bapak mengucapkan ucapkan terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh